Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal amanu attuqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Kita pada ayat Allah ta'ala dalam surat baqarah Katakan pada mereka Siapa yang menjadi musuh Jibril Maka suhunya Jibril Telah menurunkan kepada hatimu dengan izin Allah Ini yani menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah Sampai pada ayat yang menyatakan Maknanya aduan kepada Jibril berangsiapa musuh Jibril maka Allah merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Iqbaluddin Anzarumullahumuslimin shahrulnati, Ibn Ishaq membawakan riwayat. Kala hada'an Abdillah ibn Abdurrahman ibn Abi Husain al-Makki, an shahr ibn Hawishad al-Asghari, menceritakan bahwasanya beberapa orang dari kalangan Yahud datang kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Fakalu, Mereka berkata Ya Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an Nas'aluka Kabarkan kepada kami Empat perkara Yang kami akan tanya Kepadamu Infa'al tadalik Ittaba'naka Wasaddaqnaka Wa amanna bika kalau kamu menjawab maka kami akan ikut kamu, akan percaya kepadamu dan kami akan beriman kepada. Maula faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa Maka Rasulullah pun menjawab ucapan mereka, "Alaikum bidzalik, silakan. Atas kalian dengan apa yang kalian mahu dalika ahhi wa anak akbar kalau begitu atas kamu untuk berjanji berjanji atas nama Allah dengan nama Allah bahwasanya kalau aku menghabarkan dan aku menjawab kepada kalian hendaklah kalian benar-benar mengikuti aku dan beriman kepadamu kalau naaf mereka menjawab Iya kami berjanji Lihat sudah berapa kali Yahudi berjanji kepada Nabi Musa berjanji di awal Rasulullah SAW datang di Madinah juga mem membuat perjanjian dan sekarang berjanji lagi kata Rasulullah SAW mau kalian berjanji kalau aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian maka kalian berjanji untuk beriman kepada Aku dan percaya kepada aku. Kalu naam mereka menjawab naam kami berjanji Kalau Amma kalau begitu tanyakanlah kata Nabi apa yang kalian mau tanya? silahkan mereka berkata, faa khabarkan kepada kami, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya, wa inna padahal mani yang merupakan calon anak adalah dari laki-laki, bagaimana kau bisa mirip ibunya, kala lahu rasulullah sallam maka Allah s.a.w. menjawab pertanyaan mereka ansyurdukum billahi wabi ayyamihi indah bani israel aku mempersaksikan kalian dengan nama Allah dan juga dengan hari-hari yang Allah takdirkan kepada bani israel hata alamuna anna nutfat al-rajul baiyudha bukankah kalian tahu bahawa maninya laki-laki dalam keadaan putih dan kental sedangkan maninya perempuan dalam keadaan encer dan berwarna kuning maka salah satu dari keduanya kalau lebih dominan mengalahkan yang lain maka niscaya dia yang menjadikan syabah yang menjadikan kemiripan yakni kalau mani yang laki-laki mengalahkan mani perempuan maka dia akan mirip bapaknya kalau mani perempuan mengalahkan mani laki-lakinya, maka dia akan mirip ibunya. Kalau Allahumma na'am. Maka mereka menjawab, "Allahumma na'am." kata mereka. naumuk. Pertanyaan kedua. Kalau begitu beritakan kepada kami bagaimana tidurmu. Pertanyaan Yahudi kepada Rasulullah SAW "Bagaimana tidurmu?" Maka Nabi menjawab, <Sessizuk> aku mempersahatkan kalian atas nama Allah Dan aku mempersahatkan kalian dengan hari-hari yang pernah Allah takdirkan atas Bani Israel Jadi yani kejadian-kejadian yang pernah Allah takdirkan kepada Bani Israel Aku tanya pada kalian Hata'alamuna anna nauman ladhi taz'umuna anni lastu bihi tanamu'ainuhu wa qalbuhu Bukankah kalian telah ketahui Bahwa tidurnya seorang Nabi Yang kalian tidak mengakui bahwa aku tidurnya seperti itu Adalah Matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur Bukankah kalian mengetahui itu? Qalu na'am Allahumma na'am Kata mereka Ya Allah ini benar Kata mereka Qala fakadhalika na'ami Ketahuilah begitulah tidur Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Tanama ini wakal diakuan mataku terpejam, tetapi hatiku tidak tidur. Kau <tuh> seperti dua malaikat yang diriwayatkan dalam murid yang sahih yang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan tidur. Salah satunya berkata kepada lainnya bahwa oh, dia tidur. Yang satu menjawab tidak. Nama matanya terpejam, tapi hatinya tidak tidur diulangi lagi dia terpejam matanya iya matanya terpejam tetapi hatinya tidak tidur demikianlah seorang lagi dia terpejam matanya tapi hatinya tidak pernah tidur. mereka berkata <tikalkan> lagi akhirna am beritakan kepada kami apa yang diharamkan oleh bani Israel terhadap diri diri mereka. Mereka mempertanyakan sesuatu yang sesungguhnya gak ada kaitan dengan halal wal haram Pada agama Rasulullah SAW Atau tidak ada kaitannya dengan agama yang harus dikerjakan oleh mereka Tetapi hanya ngetes Rasulullah SAW Tentang masalah mandi ditanyakan Tentang masalah kemiripan seorang anak ditanyakan Bahkan tentang masalah Apa yang diharamkan oleh Bani Israel Mestinya pertanyaannya apa yang diharamkan oleh Allah Di dalam kitabmu Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran Kan begini So, pertanyaannya apa diharapkan oleh Israel terhadap diri mereka sendiri? Maka Rasulullah SAW menjawab: Anisudukum Billahi wa bi ayamih indah bani Israel. Aku bersuakum persaksikan kalian dengan nama Allah dan juga atas apa-apa yang telah Allah takdirkan hari-hari Allah yang Allah takdirkan pada bani Israel. Harta Almuna, Anhu kana ahbat ta'ama syarab ilaihi alban al ibi. Bukankah kalian ketahui bahwasanya Yang paling disukai dari makanan oleh Yahudi Adalah Susu unta Dan daging unta Dan juga lemaknya Dan kemudian Yahudi mengeluh Dengan keluhan-keluhan Penyakit-penyakit Kemudian Allah SWT menyembuhkan mereka maka mereka bernadar dan mengharamkan atas diri mereka Untuk mengharamkan apa yang paling mereka sukai Yaitu lemak-lemak unta tadi dan susu unta <tuh> Maka mereka Bani Israel mengharamkan atas diri mereka Apa yang paling mereka sukai dari makanan dan minuman Syukran lillah sebagai tanda syukur kepada Allah Pada Huwataala. Faharrah ma'ala nafsihi nahu mal ibil maka mereka mengharamkan atas diri mereka lemak lemak unta dan juga susu susu unta. Bukankah kalian ketahui demikian? Kalu Allahumma namm mereka menjawab lagi Allahumma na'am iya. Kalu fakhbirna aniru pertanyaan yang berikutnya kalau begitu kabarkan kepada kami tentang ruh. Karena Bidana pertanyaan keempat Sebagaimana biasanya Pertanyaan jebakan. Kalau dia menjawab tentang ruh Berarti dia bukan Nabi Kalau dia tidak menjawab Berarti betul Nabi Pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga Tidak menjawab kecuali seorang Nabi Yang mendapat wahyu dari Allah Taala. Sedangkan pertanyaan keempat Kalau dijawab Berarti bukan Nabi Karena Bidana Azraqullah lihat Yahudi Fakirna al ruh. Kalau begitu, khabarkan kepada kami tentang ruh. Qaulah Rasulullah Sallam menjawab: Ansyuju kum bila. Wabi ayamihinda bani Israel. Aku persaksikan kalian atas nama Allah dan atas apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada bani Israel terdahulu. Harta Allahmu Najibiril. Apakah masalah ini diketahui oleh Najibiril? Wahwullah diyatini. Padahal dia yang membawahyukupada. Apa makna ucapannya? Sallallahu alaihi wa, alayhi wa Artinya beliau mempersastikan kepada Bani Israel Jangankan aku Jibril datang, api Apa Dan kayak apa ruh? Dikatakan Jibril. Apakah Jibril mengetahui ya tentang ruh? Kalau Jibril tidak tahu Apalagi aku Padahal aku mengetahui segala sesuatu dari Allah Melalui Jibril maka mereka menjawab Allahumma na'am Allahumma na'am betul ya allah dia benar walakinhu ya muhammad lana adun kata mereka sudah dijawab empat pertanyaan yang harusnya mereka dengan perjanjian mereka akan kembali kepada Rasulullah sallallahu mereka berkata setelah itu walakinhu ya muhammad lana adun wa malak tatapi ya muhammad kami memiliki musuh musuh kami dari kalangan malaikat inama ya'ti bi siddati wa bi saqidi dima' yaitu malaikat yang datang kepada kami dengan perintah-perintah yang berat yang datang kepada kami dengan perintah-perintah untuk menumpahkan darah walau ladzalika lattaba'nak kalau saja bukan karena itu kami akan ikut kamu ya kaum gharazqumul aliya menuduh jibril alaihi salam adalah yang membawakan berita-berita berat atau perintah-perintah yang berat yang membawa perintah untuk berperang yang dimaksud jihad Bismillah sudah kita kisahkan atau sudah kita singgung bagaimana penakutnya orang-orang Yahudi la yuqatilunakum illa fi Qur'an muhasanatin judur mereka tidak berani memerangi kalian illa fi Qur'an muhasanah. di benteng-benteng yang kokoh judur atau dari balik-balik tembok itu cara perangnya Yahudi amat penakut mereka. Sehingga mereka paling jengkel kalau ada perintah-perintah untuk berperang. Disuruh untuk masuk ke Mesir dan dicayakan antumul ghalibun, dicayakan akan menang, apa jawab mereka? Idhab anta wa faqatila, innaha huna Pergilah engkau wahai Musa berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua, kami tunggu di sini. Kami duduk di sini. Nanti kalau sudah menang, kami akan masuk. astagfirullahaladzim Ya, ini mereka justru menyuruh nabinya berperang, mereka duduk. kata mereka, bukankah pasti menang? Kalau pasti menang kamu saja. Kami tunggu. wal Kita berlindung pada Allah SWT dari kesesatan dan kekufuran. Maka mereka kemudian menyalahkan Jibril. Jibril selalu membawa perintah-perintah untuk menumpahkan darah untuk berbuat sesuatu yang berat. Kalau saja bukan karena Jibril yang mengirimkan wahyu kepadamu, tak ada kami akan ikut kamu. Allah <tutuk> wa Anzaal Allah wa Azza <tutuk> wa Maka Allah turunkan ayat tadi. Ayat Allah kepada Allah Taala dalam surah Al Baqarah. Kalimkanah adu'an li Jibril, fa inna nazzalahu 'ala qalbika baidni Allah. Katakan pada mereka, Ka bahawa siapa yang menjadi musuh Jibril, ketahuilah, bo Jibril lah. Yang menurunkan wahyu eh, Kepada engkau ke dalam hatimu eh. Eh, bin Tidak kemudian menutup-nutupi dia Tetapi diajarkan oleh Allah untuk tegas Siapa yang mau beriman silahkan Siapa yang tidak mau beriman silahkan yu'min, yafur. Beda dengan dagang kue eh, Kalau nggak laku keju diganti kismis Kalau nggak laku kismis diganti dengan yang lain Kan begitu tetapi agama tidak demikian Oh kami musuh Jibril Yang mendatangi kamu Malaikat siapa? Jibril atau Mikail? Mikail kami suka Karena yang memberi rezeki, Yang memberi kebaikan-kebaikan Yang memberi begini-begini dan begitu Maka kami akan mengikuti kamu Rasulullah SAW tidak menutup nutupi Kenyataan yang memberi wahyu adalah Jibril Maka disampaikan Jibril Maka Allah ajari Nabi Wasallam untuk tegas kana aduan li Jibril, fa inna hu Kata kepada mereka, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, ketahuilah Jibril yang menyampaikan kepada Wahyu ke dalam hatiku. Mau apa? Ya, mengajarkan untuk menerangkan bahwa Jibril lah memang yang menurunkan kepada hatinya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT wa taala menyatakan mu faddikan yaitu yang menurunkan wahyu yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian yakni dari kitab-kitab terdahulu hudan sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman demikian seterusnya Sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala ahdan minhum Allah apakah setiap berjanji dengan satu janji kemudian diingkari. Lihat ucapan Allah taala menggambarkan bagaimana perangai dan karakter orang Yahudi. Awakum ahdan minhum apakah setiap mereka berjanji kemudian diingkari? apakah setiap mereka berjanji kemudian mereka menyelesihinya janji kepada Musa diselesihi janji kepada Allah diselesihi janji kepada Rasulullah SAW diselesihi janji ketika dia mau bertanya tadi kalau dijawab akan beriman juga diselesihi Allah kula ma'ahadu ahd dan nabadahu fariqun minhum apakah setiap mereka berjanji kemudian mereka menyelesihi janji mereka sendiri bal aksaruhum la yuminun kata Allah bahkan kebanyakan mereka memang tidak beriman <tuh> alhamdulillah tidak <tuh> ada masalah pada Allah wala'amma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqan <Muhammad>, lima <Muhammad>. ma'ahum nabada fariqun min alladheena utul kitaba kitabullah wara'a dhuhurihim kata Allah dan ketika datang kepada mereka seorang rasul yang diutus dari sisi Allah SWT Yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka Maka mereka niscaya akan melemparkan Kitab mereka di belakang punggung mereka Tetapi tidak seluruhnya Ada Abdullah bin Salam Anhu yang masuk Islam Sehingga Allah tidak menyebutkan mereka secara keseluruhan Tapi Allah selalu sebut dengan kalimat Fariqun minhum Fariqun minhum Fariqun minhum Sekelompok dari mereka Sekelompok dari mereka Sekelompok dari mereka ya ini kata Allah apakah setiap datang Rasul kepada mereka yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka apakah sekelompok dari mereka melemparkan kitab mereka sendiri di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu ini kebiasaan mereka kalau datang seorang Rasul membawa sesuatu yang sama dengan apa yang ada pada kitab mereka Justru kita mereka-mereka lemparkan ke belakang punggung mereka Seakan-akan mereka tidak tahu Dan mereka mengatakan tidak nggak pernah ada begitu nggak pernah Musa seperti itu nggak pernah Nabi Isa seperti itu nggak ada dalam kitab kami Mereka lemparkan kita Kemudian ayat selanjutnya berbicara tentang Tentang Nabi Sulaiman Allah katakan "Wa ma juga masih berbicara tentang mereka, tentang Yahudi. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, para tukang-tukang sihir itu tidak mengikuti Nabi Sulaiman tapi mereka mengikuti syaitan-syaitan di masa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tidak kafir tetapi setan-setan itu yang kafir kata Allah yang mengajarkan kepada manusia apa kisahnya tentang Yahudi kisahnya ketika Rasulullah SAW membacakan tentang Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Sulaiman mereka berkata Allah Muhammad. Yagumu anna Sulaiman Nabi. Apakah kalian tidak heran dengan orang yang satu ini? Dia berkata tentang Nabi Sulaiman, tentang Sulaiman bahwa dia adalah seorang Nabi. Mereka berkata tentang Sulaiman Ibn Dawud bahwa Sulaiman adalah Nabi, Rasul yang diutus. Wallahi Padahal Sulaiman tidak lain kecuali tukang sihir kata mereka. Jadi Yahudi. Meyakini kalau Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir Bukan Nabi, bukan Rasul <tuh> <tuh> Maka Allah turunkan Membantah ucapan-ucapan Yahudi Yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang tukang sihir Maka Allah katakan <tuh> Bahwa yang kafir itu bukan Nabi Sulaiman Tetapi setan-setan itu yang kafir Yang mengajarkan kepada manusia sihir Yani bittiba'ihimu sihir wa'amalihim bih yaitu karena setan-setan itulah yang mengajarkan seher dan melakukan seher. Wa ma anzallallahu alal malaikin di harut wa marut dan juga apa yang Allah turunkan pada dua malaik di Babilonia yaitu harut dengan marut. Eh kholi harut wa marut diutus oleh Allah atau diturunkan Allah sebagai fitnah dan dia selalu menyatakan bahwa apa yang aku kenalkan pada kalian ini adalah seher. Fala takfur. Malas takfur. Innama nahnufitnatun, malah takfur. Sesungguhnya aku fitnah, jangan kalian kufur. Sesungguhnya aku fitnah, jangan kalian kufur. Sudah diperingatkan sehingga selamat berlepas diri dari orang-orang yang melakukan seher, karena dia sudah memperingatkan bahwa ini hanya sekedar memberitahu kalian, tetapi ini adalah seher, jangan kalian kufur. Ekoni lina maka syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan pada manusia seher. Ada Adapun Nabi Sulaiman. Tidak kafir dan bukan tukang seher Ini membantah ucapan-ucapan Yahudi Yang menyatakan Nabi Sulaiman adalah tukang seher Berkata Bumi Ishak Rahimahullah Bahwasanya Menyampaikan kepada kami beberapa Orang yang kami tidak tuduh dia Dari ikrimah dari Ibn Abbas Bahwasanya dia berkata Yang diharamkan oleh Bani Israel Kepada diri mereka sendiri Adalah al Wal-Kilyatain Wasyahan Lemak Hati Dan Apa namanya itu Yang budar tua Haa ginjal Jadi ginjalnya Binatang Ternak Lemaknya Dan hatinya Itu yang diharamkan atas Bani Israel Demikian dalam riwayat Ibnu Abbas R.A Anuhumah kecuali yang ada di punuknya unta dari lemak-lemaknya maka itu diberikan untuk kurban dan kurban ketika itu berbeda dengan kurban dalam syariat Islam kalau kurban dalam syariat Islam dibagikan untuk wal masyaki tapi kurban di zaman Bani Israel itu diletakkan di satu tempat dan kemudian akan dimakan api disambar oleh petir harta dan makanan yang di akan nanyap, terbakar Khunub Allah dimakan api. Ini yang terjadi atau yang diriwayatkan, tetapi dalam riwayat tadi disebutkan daging unta dengan e, lemaknya dan juga susunya. Tetapi di sini disebutkan dalam riwayat Abbas adalah lemaknya. dalam hadis yang sahih mendukung yang ini. Karena disebutkan bahwa diantara antara kelicikan Yahudi, setelah mereka mengharamkan atas diri mereka sendiri di hadapan Allah Bahwasanya mereka mengharamkan lemak-lemak. Kata Nabi Allah Wasallam, mereka kemudian mengambil lemak itu dan mengumpulkannya. Kemudian mereka menjadikannya untuk uh, ngecat kapal-kapal mereka atau menambal yang bocor halus dari kapal mereka dengan lemak tadi sehingga kena air dia semakin keras. Kemudian mereka jual harganya. Dan mereka makan harganya. Ini dikatakan kelicikan Yahudi maka kaum muslimin, jangan kalian melakukan kelicikan seperti kelicikan Yahudi diharamkan homer, kemudian dia menjual homer, kemudian makan harganya, makan keuntungannya diharamkan berbagai macam jimat-jimat dia tidak melakukan haram, syirik tapi dia jual jimatnya kemudian dia makan harganya, tak ada kelicikan Yahudi kaum muslimin yang maka dengan kisah hata riwayat-riwayat tentang masalah itu menunjukkan kalau lemah Itulah yang diharamkan atas Bani Israil atas permintaan mereka sendiri. Qala Musa, Yahudi meriwayatkan lagi bahwasanya Rasulullah SAW menulis surat untuk Yahudi dari suku Bani Khaybar Mereka punya benteng tersendiri di luar Madinah. Fi ma Ali Zaid Thabit, sebagaimana yang diriwayatkan kepadaku dari maulanya Zaid Ibn Thabit dari Ikrimah atau dari Said Ibn Jubair Dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ta'ala Anuhuma Suratnya berisi Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Sahibu Musa Wa Ahihi Surat Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Wasallam Saudara Musa Bin Imran Wal hey. Walmusaddiq dan yang membenarkan apa yang datang pada Musa ketahuilah ala innallaha qad ya ma'shar ahli at-taurat innakum la tajidun dhalika fi kitabikum ketahuilah sesungguhnya Allah telah berkata kepada kalian wahai masyara ma ahli taurat ma wahai golongan pemegang kitab Taurat sesungguhnya Allah berkata pada kalian kalian mendapati di kitab-kitab kalian ada dalam kitab-kitab kalian محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثن السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الزرع ليغيض بهم الكفار Kata Rasulullah SAW dalam suratnya Sungguh ketahuilah bahwa Allah telah menyatakan kepada kalian Dan aku yakin ada pada kitab kalian Kalimat Muhammad dan Rasulullah Nabi Muhammad adalah Rasulullah Benar-benar utusan Allah Dan yang bersamanya adalah orang-orang yang keras tegas terhadap orang kafir dan saling kasih sayang sesama mereka mereka kamu lihat dan sujud mengharapkan fadilah dari Allah swt tanda-tanda mereka ada tanda bekas sujud di wajah mereka demikian permisalan mereka di dalam Taurat dalam kitab kalian dalam Taurat wahataluhu Injil dan permisalan mereka dalam Injil kazereng seperti satu pohon tumbuhan, akar jasad yang mengeluarkan tunasnya, dan kemudian membesar batangnya, dan kemudian terus membesar membesar sampai puncaknya atau tunasnya menjulang ke langit dan akarnya menghunjam ke, ke bumi, sehingga mengagumkan penanamnya dan menjengkelkan orang-orang kafir ini permisalan di Injil dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan pahala yang besar berarti yang digambarkan dalam Taurat dan Injil bukan hanya Rasulnya bukan hanya Nabinya dan sifat-sifatnya tetapi juga sifat-sifat pengikutnya, sifat-sifat para sahabatnya, sifat-sifat kaum muhajirin dan ansar yang bersama Rasulullah SAW digambarkan dalam kitab mereka, taurat dan injil. Adapun dalam Taurat dikatakan bahwa mereka pengikutnya Rasul yang terakhir adalah orang yang ruku sujud dengan semangat. Mencari fadilah dari Allah SWT. wa ta'ala mereka ke masjid, salat, ibadah, puasa, untuk mengharapkan fadilah dari Allah wa ta'ala dan ciri-ciri mereka ada bekas sujudnya di wajah-wajah mereka. Adapun dalam Kitab Injil, kalau tadi dalam Kitab Taurat, ada pun dalam Kitab Injil disebutkan mereka seperti sebuah pohon yang semakin besar, semakin besar, semakin besar keluar tunasnya, semakin kokoh, semakin kuat, semakin kokoh, sampai-sampai mengagumkan yang menanamnya, yang menanamnya terkagum-kagum dengan hasilnya. Yajibu <tuh> zura'a. <-tuh> dan memiliki jengkel orang-orang kafir. para ulama ini menunjukkan siapa yang kagum, siapa yang bahagia melihat secara para sahabat, itulah seorang mukmin. Dan siapa yang justru jengkel dengan keadaan para sahabat, maka itu adalah orang kafir. Sehingga ayat ini diambil oleh Imam Malik rahimahullah untuk mengkafirkan orang-orang syiah rafiwa yang mereka mengkafirkan para sahabat mengejek para sahabat menganggap para sahabat pengkhianat, menganggap para sahabat demikian dan demikian maka kata Imam Malik rahimahullah Allah berkata dalam ayat ini bahwa para sahabat dibikin demikian hebatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya dan taufiqnya adalah liyazimu bihimul kufar untuk membuat jengkel orang-orang kafir ternyata orang syiah yang jengkel berarti mereka orang-orang kafir ternyata orang Yahudi yang jengkel. Maka mereka lah orang-orang kafir. Ternyata para munafikin juga jengkel. Berarti mereka lah orang-orang kafir. Khanifin Karena Allah menyatakan Dan permisalahan mereka seperti ini sudah ada dalam Taurat dan Injil. Khanifin <tik> Ketika Umar bin Khattab anhu, bersama budaknya datang ke Syam. Ketika kaum muslimin sudah membuka Syam Sudah membuka kota atau negeri Romawi Sudah mengalahkan mereka Maka mereka menunggu kedatangan Amirul Mu'minin Di pinggir kota Kaum muslimin dan juga orang-orang Nasrani yang sudah kalah Yang sudah menjadi dini Sudah menjadi kafir-kafir dini Menunggu mana pimpinan mereka Sedangkan Amirul Mu'minin dengan budaknya Bergantian naik keledai Kalau sudah lelah budaknya budak yang naik umar yang berjalan kaki kalau sudah lelah maka umar yang naik kemudian budaknya berjalan kaki sampai ketika datang ke Syam hampir sampai di pintu perbatasan kota giliran budaknya yang naik di untanya maka mereka sudah mulai menyambut telah datang ambil mukmini telah datang ambil mukmini pendeta pendeta mereka yang ada di sana kalau benar apa yang ada pada kitab-kitab kita terdahulu, amirul Mu'min adalah yang menuntun, bukan yang naik di atasnya. Bahwa amirul muminin, bahwa pimpinan mereka itu bukan yang ada di atas kedai, tetapi yang menuntun ke itu. Kalau benar apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu, ternyata setelah datang mereka menyambut yang di atas kedai yang tidak kenal amirul muminin, ternyata mereka atau beliau penunjuk di bawahnya, itu amirul muminin itu amirul muminin yang di bawahnya. Maka sebagian mereka pun masuk Islam Karena mereka tahu betul Sejarah para sahabat Rasulullah yang terakhir Bagaimana keadaan para sahabat Nabi yang terakhir Mereka tahu bagaimana sahabat dekatnya Nabi Isa Bagaimana sahabat dekatnya Nabi Musa Mereka tahu Mereka kenal Hawariin Nah siapa sekarang Hawarinya Rasulullah SAW? Ya itu tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sepuluh Al-Mubashshirin Nabi Jannah. Mereka itulah hawalinya Rasulullah SAW. Yang mereka kenal pasti istimewa pula. Orang-orang yang menemani Rasulullah yang istimewa pasti yang menemaninya pun adalah orang-orang istimewa. Maka kisahkan sejarahnya kalau kita pada mereka terdahulu, sehingga mereka sudah tahu kalau benar apa yang kita baca dari kita pada terdahulu maka itu adalah momentum yang di bawahnya, bukan yang di atas teh. Ya kau ingin azab Muslim yang saya hormati? <tik> Demikianlah membuktikan bahwa mereka memang sudah tahu ciri-ciri Rasulullah SAW Dan sudah tahu pula tentang ciri-ciri para sahabatnya, para pendukungnya yang membelanya Di dalam Rakyat selain ayat ini yang ditulis dalam surat tadi Rasulullah SAW berkata dalam suratnya Wa inni unsidukum billahi wa bima unzila alaikum Aku persaksikan kalian dengan nama Allah Dan aku persaksian kalian Aku persaksikan kalian dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah atas kalian dan yang sudah pernah ditimpahkan atas kalian yang sudah pernah Allah takdirkan atas kalian. Aku persaksikan kalian dengan itu. Wa billahi kana min dan Aku persaksikan kalian dengan nama Allah yang telah memberi makan kalian dengan mana salwa dan aku persaksikan kalian dengan nama Allah yang telah mengeringkan lautan untuk nenek moyang kalian sehingga menyelamatkan mereka yang berarti menyelamatkan kalian juga kalau mereka binasa tidak ada kalian tetapi kalau Allah selamatkan mereka maka ada kalian karena Allah selamatkan mereka dari Firaun dan bala tentaranya dan perbuatannya Aku persaksikan kalian, illa tumuni Hendaklah kalian mengkhabarkan kepadaku dengan jujur, apakah kalian dapati kalimat-kalimat ini dalam kitab kalian? Kalimat yang tadi dibacakan, Muhammadin Rasulullah walladina dan seterusnya. Apakah kalian dapati dalam kitab-kitab kalian seperti yang Allah turunkan atas kalian? Bukankah dalam kitab kalian ada perintah untuk minu bi Muhammadin? Ada perintah untuk kalian beriman kepada Nabi Muhammad? sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Fa'in in kuntum la tajiduna zalika fi kitabikum kalau kalian memang tidak mendapat di dalam kitab-kitab kalian maka tidak ada kejelekan bagi kalian untuk tidak mengikuti qatabayanar rusd minal ghain sudah jelas kebaikan dari kejelekan sudah jelas mana kesesatan mana jalan yang lurus sudah jelas faj'uqum <tabayanan rusdum> ilallah <gayi> <tabayanan rusdum inal gayi> wa ila nabiyhi maka aku aduukum aku ajak kalian kepada Allah aku ajak kalian untuk beriman kepada nabinya dan utusannya dan rasulnya <tuh> sallallahu alaihi alhamdulillah demikian surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yahudi bani kaibar berarti sudah semuanya didakwahi banu nadir bani qainuqa bani qurayzah dan sekarang bani kaibar semuanya sudah didakwahi Selesai. Wanahal Rasuli, ilah bala. Tidaklah atas Rasul, atas tapi kecuali menyampaikan. Mereka sudah diajak, mereka sudah didakwahi dan mereka sudah tahu. Tinggal silahkan. Mau selamat atau mau binasa. Mau mengikuti hidayah atau mau mengikuti hawa nafsu yang jengkel dan marah. Mau mengikuti kedengkian mereka atau mau mengikuti hidayah yang menyelamatkan mereka. Kami ingin Allah, faman syaa'a fa yu'min wa man syaa'a fa yukfur siapa yang mau beriman beriman maka keuntungannya buat mereka dan siapa yang mau kufur silahkan kufur ruginya buat mereka sendiri assalamu ala hidayah subhanak wallahul hamdulillah la ilaha illa anta wa atubu wabarakatuh